aduh hai aduh asiknya jika ketemu slot yang lagi gacor ding deng ding, ding anjay jelek juga suara itu guys. <laughs> seperti biasa guys kita akan bermain barbar -bar pada hari ini guys ya